Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti Lovers Di Lovers serta Leslar Lovers Dimanapun kalian berada. Kembali di Fat TV Hadir untuk mengabarkan kabar baik Kabar bahagia dan terbaru Dari idola kita Lesti dan Rizky Bilang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 ini sini ada sebuah postingan kalimat doa yang diunggah oleh akun Ambang Score L. Perhatikan bersahabat ya doa baik yang tentunya dipanjatkan. Sukses selalu ya Papa Fatih, apapun bisnisnya semoga lancar, laris manis, makin bertambah dan bertambah rezeki dan usahanya amin ya Allah luar biasa, masya Allah banget ya ini doa baik banget. Kita aminkan mudah-mudahan doa baiknya diijabah dan dikabulkan dan semoga untuk usaha yang Direncanakan membuka kopi shop Mudah-mudahan sukses Mudah-mudahan lancar semuanya Kita selalu mendoakan yang terbaik Untuk usaha dan bisnis Papa Bilar Dan Bunda Lesti Kejora Untuk berikutnya sahabat, Kita juga mendapatkan sidukan momen Di malam hari ini Di acara The Academy 5 Indosiar, Di saat Bunda Lesti menangis Kita tentunya dibuat kagum Kembali oleh Papa Bilar yang langsung menghampiri dan memeluk Bunda Lesti Ini sih kebahagiaan yang luar biasa Yang didapatkan di acara d 5 malam hari ini masya Allah. Mudah-mudahan mereka bahagia terus Sehat terus dan selalu dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik ya. Kita selalu mendoakan juga untuk idola kita Momen ini pun diunggah kembali oleh akun Leslar Al-Fatih Kita juga salfok banget ya Banyak tentunya komentar yang diberikan dari Sinta Lesla Saudi mengatakan, suka banget sama Papa B yang lihat istrinya nangis, langsung meluk adem melihatnya. Tuh Masya Allah, banyak yang suka dengan Papa Bilar. Yang begitu tentunya luar biasa perhatiannya. Saat melihat Bunda Lestina nangis, langsung gercep gercepnya dan langsung memeluk luar biasa idola kita. Berikutnya persahabat, kita simak juga komentar selanjutnya. Diberikan dari akun Instagram Salsa underscore Bila 7448 mengatakan Bundanya si El cantik banget Masya Allah Luar biasa penampilan idola kita Memang tampil sangat keren Lesti tampil sangat cantik Papa Bilar tampil sangat ganteng malam hari ini Luar biasa Dan selanjutnya persahabat disimak juga ya Kita mendapatkan kabar bahwa di Bali terjadi gempa 5,8 magnitude persahabatnya kita lihat ini info dari liputan 6 SCTV kepanikan warga saat gempa guncang Bali, gempa 5,8 magnitudo mengguncang Bali dan terasa hingga wilayah NTB saat kejadian banyak warga yang panik berikut situasi ketika warga berlarian di guncang gempa kita doakan sahabat mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin ya Allah Mudah-mudahan ya saudara-saudara kita yang ada di sana Selalu dalam perlindungan Allah, dan mudah-mudahan tidak tentunya ada korban Dan semoga bersahabat ya, kita semuanya selalu tentunya sehat, selalu dilindungi dari mara bahaya, amin Kemudian, kita lihat juga persahabat di ungan Boreal. Tiga jam yang lalu memposting foto yang sangat keren banget di Bang Boril Luar biasa, ini salah satu orang yang sangat setia kepada Leslar Dan salah satu orang juga yang selalu menjaga Dimanapun, kapanpun, Lesti dan Rizky pilar tentunya pergi Luar biasa banget ya Bang Boril Semoga selalu sehat Mudah-mudahan selalu setia dan selalu bisa menjaga idola kesengan kita dimanapun Luar biasa untuk Bang Boril Hingga komentar pun banyak sekali ya diberikan Dari akun mr.mrs.mrb underscore mengatakan Masya Allah sehat-sehat Om Boril Amin Tuh banyak doa yang diberikan untuk Bang Boril Kemudian bersama disimbang juga Kita mendapatkan info Kali ini langsung dari R66 Media Ini langsung dari Pak Helmi Yahya, persahabat yang menginfokan bahwa tinggal hitungan jam saja, kita semuanya akan menyaksikan live di channel YouTube R66 Media untuk nobar nonton bareng pertandingan Manchester United melawan Liverpool FC yang akan tentunya disiarkan persahabat secara langsung ya di YouTube R66 Media karena Papa Pilar itu akan hadir di acara tersebut, di acara nonton bareng nih, seru banget pastinya Kita lihat di kalimat caption yang dituliskan Tinggal hitungan jam, seru-seruan di live reaction over Premier League Match Manchester United versus Liverpool FC, pukul 01.30 waktu Indonesia Barat di YouTube R66 Media, subscribe YouTube R66 Media ya. Jangan lupa pantengin terus Instagram dan Twitter R66 Media juga, karena bakal ada giveaway. Tuh, wow, seru banget ya! Ini pertandingan yang sangat seru, yang paling dinanti. Semoga tim kesayangan idola kesayangan kita tentunya menampilkan penampilan terbaiknya di kancah sepak bola.